Ini siapa namanya? Umar Arsyaka Muliyadi. Eh, Muliyadi. <laughs> Awas segitunya. Oi, oh, ini siapa ini namanya? Ini <tos> kampretos ini ya. <tos> Jadi kita akan jalan kemana? Dia baru punya bayi kembar. Wih, bayi kembar. Tapi yang jadi masalah jauh, bro. Huh? 30 kilo gue ini kanker. toh. kanker, gue ini 30 Ada bunyinya gak, burung-burung bunyi bunyinya gimana? <tuk> Ada? Gimana bunyinya? Oh. Cik-cik. <tuk> baterai. Oh, enggak kok, Pak. Hah? Enggak tahu, Bang. Ini apaan? Hah? Ini built-in. Iklan di dalam fitting. Enggak, iklan kopi, mie, gitu. Kayak kebetulan apa? Maltes Roma. Maltes Roma. Boleh dong gue bawa pulang, Bang, set itu. Oh, ini sih, sorry, sorry. sorry ya. Bikin lagi dong siapa namanya Umar Arsyaka Mulyadi Eh Mulyadi Ah wes sing itu ini kan gak bisa dikena. Ini Ali Askara Mulyadi Oke okay. Bisa KTP di punya KTP Ada <tapi> <Bu Mereka. tapi> udah jadiin kakak udah udah jadi Kakak yang baru keluar, nanti ktp Ini nama orang -orang ya. KTP. <tapi> Ini yang dalam perut siapa namanya <tapi> <tapi> <tapi> <tapi> Oh, ini siapa ini namanya? Ini Kampretos ini ya <tos> <tos> kembar ya Allah oh, dia. dia bawa cuan ya, Pak Bagus ya? Ali, Ali. Omar Eh, dikembalikan. Sayang. Iya, Ali udah bobo tadi dipegang aku. Bok, oh, nenikin. Ali udah bobo. Oh, ngiler, weh. Eh! Hey, Saka. Burungnya mana, burung? Itu di atas. Burung di atas serik serik. Serik, serik. Awas. Nah, mau lihat kambing sapi kambing <gurli> <sess> si ayah ayah ayah syuting mulu, anaknya kasihan. Iya. Ya inilah kehidupan baru sebagai seorang di dua keluarga. Iya iya iya ya. salam Saya selamat Omi. Ya. <laughs> <laughs> salam buat Omi. <Tommy>. Iya <laughs> <laughs> nanti gua kabarin, Bang. Ayuh. Bye bye. Ayuh. Eh apa anak kecil? Wah, ireng urang lemon ke ngajodokeun Sukai okay bulat. Oke guys udah nengok si kembar Kita lanjutin lagi perjalanan Sambil kita lewat tempat tadi semalam Yang memang belum gua perhatikan lingkungan sekitarnya. Cukup menyenangkan dan cukup indah Untuk situasinya di wilayah Gadok Bogor ma bro. Kita lanjutin Untuk ke daerah wisata Buat selfie-selfian dengan keluarga Itu adalah Poyage Let's get it down Raya Bogor hari ini pagi ini. Langkah ke stasiun Bogor, selangkah kemanae, macet terkain kain guys, terkain kain guys. Kakak mau kemana? Jajan. Waduh. Wow. Ruby. Wow. Mau ngapain? Mau ngapain? Kita mau makan dulu sebelum masuk ke The Voyage Nanti kita makan dulu biar... kenyang perutnya! Let's go! Ngapain? Roko ketinggalan di rumah skipang, Gak <tuk> presa, kita <tuk> ya, harus <tuk> bikin <tuk> baru <tuk> Bikin ya, bikin okay. roko ini, ini, ini, ini. banyak teman-teman yang nanyain juga Kemarin mang ngerokoknya ngerokok apa, ini gue bilang gue ngerokok lindingan Gue sengaja kenapa diguntingin gini biar gampang nanti ngerinting Rata-rata yang emang anak-anak pengen cepat gak mau guntingin Nanti otomatis rokoknya terlalu keras, terlalu kenceng bro kenyang Bu Ayu enggak, bentuknya kurang oh my god, bener-bener kita lihat porsinya memang beda ya Bu Ayu oke okay guys, setelah isi amunisi perut kita kenyang semua kita akan lanjutin dan kalian jangan sampai lupa untuk makan ya ikut plot terdekat sebelum tempatnya wisata sini kita review aja untuk sementara sih kalian kalau mau main ini recommended banget kalian bisa coba untuk makanan lautnya uh, banyak pengunjung yang memang hilir mudik untuk setiap hari minggu iya yeah, oke okay, teteh maaf ya ganggu ya Lah, yang biasa aja iya yeah. di sana ada kayak naik perahu itu satu perahu itu lima puluh ribu isinya untuk dua orang yuk kita lihat sini tiket, oke okay. kita saat, sekarang mau naik food nah, kita bergaya mau alat-alat French -alat. satu kano buat dua orang Maksimal 2 orang. Iya. Oke, okay, siap berangkat. Bocor, bocor. Atau karena beban di belakang berat banget. Iya, itu dua kintal. Nah, oke. Dah. Okay. Ya. ya. <laughs> da. ya. Bye. <guluh> kalau misalnya nggak bisa banget udah jangan coba-coba deh ya soalnya nggak akan bisa jalan di beli Terus gitu kita pun harus bekerja sama yang di belakang biar Oke okay guys, gak kerasa ternyata waktu sudah memisahkan kita bro Kita akan main lagi di tempat yang berbeda Yang jelas tetap support aja channel gue Untuk klubnya family di Simuni Channel Ma bro. Makasih untuk yang nonton Untuk kasih like dan subscribe-nya Kita ketemu di video selanjutnya kita akan langsung pulang. Sampai sini dulu guys, jalan jalannya pantengin terus, jangan lupa like and subscribe my channel Ayu underscore 2701 keprek perbandingannya dua puluh lima ribu, mendingan lu beli nasi padang, cuy. nasi padang lu bungkus makan di mobil lima ribu, banyak banget nasinya, cuy. ah, lumayan lah. Huh?